Kalau ditanya siapa raja hutan, sontak orang-orang akan menjawab, singa. Padahal, tahukah kalian kalau singa itu nggak benar-benar tinggal di hutan? Ya, singa hidup di sabana dan padang rumput yang tersebar di Afrika Selatan dan India. Sedangkan yang benar-benar hidup di kawasan hutan ialah kerabatnya, yaitu harimau. Kucing terbesar di bumi ini memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu motif loreng pada tubuhnya. Tapi bagaimana jadinya ya jika kedua kucing besar ini saling bertemu dan bertarung? Kalau membandingkan harimau dengan singa dari sisi bobotnya, harimau rata-rata memiliki berat 363 kg, sementara singa memiliki berat lebih ringan yaitu dengan berat 250 kg. Di zaman sekarang, mengaduk singa dengan harimau sepertinya adalah hal yang tidak etis, tetapi di zaman Romawi kuno, mengadu kedua hewan buas ini bukanlah sesuatu yang aneh. Menurut William Burgess, kurator di Bronx Zoo pada zaman dahulu kala, biasanya lebih banyak orang bakal mendukung harimau. Meski tidak ada bukti yang tertulis siapa yang paling sering menang, sebuah lukisan kuno menunjukkan bahwa pemenangnya adalah harimau. Wah, kau bisa ya? Dari sejarah tersebut sudah tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa harimau adalah hewan yang sangat kuat dan juga buas. Tapi apakah tidak ada satupun hewan yang berani untuk memangsa?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 Selain singa, ada juga loh satwa lain yang berani untuk menantang duel kucing besar ini. Ya, tidak lain adalah ular piton. Beredar sebuah video seekor ular piton dan harimau terlibat duel hidup mati. Seekor piton melilit harimau yang sedang memberontak dan mengguling-gulingkan diri di arena pertarungan. Pertarungan dua hewan liar ini bisa digambarkan penuh pertumpahan darah. Harimau yang ganas, menggigit tubuh ular yang melilitnya. Video pertempuran sengit antara piton besar dan harimau hutan ini diunggah oleh oreogepre 8 di tiktok. Video pertempuran sengit antara piton besar dan harimau hutan ini telah ditonton sebanyak 23.000 kali. Video berdurasi satu menit 29 detik ini memperlihatkan dua hewan ini saling mempertaruhkan nyawa. Harimau tersebut nampak dalam keadaan terdesak dan dililit kuat-kuat oleh piton. Harimau yang berusaha melonggarkan lilitan piton dengan berguling-guling dan menggigit piton Namun piton enggan melepaskan lilitannya Meski terluka dan rawan dicabik-cabik harimau dengan taringnya Piton tetap melilit harimau Akhirnya harimau tumbang, alami remuk dililit oleh piton Nah bagaimana kalau menurut pendapat kalian